Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan menarik seputar Leslar tentunya. Baiklah para Pak Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini, Wang mimin akan memberikan informasi menarik dan pastinya kabar spesial membahagiakan sekali nih dari idola kita. Untuk pengawali perjumpaan kita ada vitamin bahagia yang diunggah oleh Bunda Lesti di laman akun Instagram pribadinya Ini mengunggah postingan foto momen di acara Bookber bareng Leslar Entertainment Aduh, kita salpun dengan Abang Fatih ya Yang lucu, yang menggemaskan, Masya Allah ya, Tentunya Abang Fatih semoga selalu sehat, selalu bahagia dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan kita juga salpun dengan kalimat yang diposting oleh Bunda Lesti what do you melong al-fatih wow persahabat ya apa nih what do you melong aduh Allah banget ya pokoknya ini the best banget kebahagiaan kita semuanya mudah-mudahan Les lovers tetap kompak dan tetap semangat mendukung karya-karya idola kita di postingan ini pun persahabat untuk banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan ada komentar dari TV Trikarlina mengatakan Masya Allah, Abang Fatih, kebanggaan Bunda Lesti dan Ayah Bilar Amin, Masya Allah banget ya Kita aminkan nih doa-doa baik Yang diberikan dari orang-orang baik juga Yang selalu tulus mencintai idola kita Ada juga nih persahabat ya Ke Citra Ciki juga ikut berkomentar Wkwk melong melong likdet katanya tuh gemes aduh, masyaallah banget pokoknya persahabat ya. Ada juga nih dari Bunda Maya Estianti juga ikut berkomentar. Semoga menjadi anak yang membanggakan orang tua dan negara. Amin, tuh persahabatnya doa baik nih. Kita aminkan yang mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berikutnya bersama kita mampir ke unggahan dari Instagramnya Star FM. Ini sih luar biasa banget ya kita salkok dengan kalimat caption yang dituliskan. Lesti sang superstar telah meluncurkan podcast terbarunya, Taman Rahasia Lesti dan kamu tentunya akan temukan Lesti yang berbeda nih serta kamu akan belajar banyak terkait kesuksesannya Lesti. Klik aja sekarang dan dengarkan Lesti yang berbeda Ini dia program podcast pertama Lesti Eksklusif hanya di Star FM wow, Masya Allah banget ya Alhamdulillah Bunda Lesti telah meluncurkan podcast terbaru nih persahabat ya Taman Rahasia Lesti Mudah-mudahan selalu sukses Selalu lancar dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan Dan berikutnya bersahabat kita mampir juga ke keunggahan Bu Fir yang menginfokan untuk duet Lesti dan Bilar lagu Bismillah Cinta saat tampil di acara Sofie Big Ramadan Sel TV Show ini sudah di 9 trending persahabat ya Masya Allah dan untuk lagu Insya Allah duet Lesti dan Rizky Bilar masih di acara yang sama ini masuk trending 20 Ini kebanggaan banget nih untuk keluarga Konoha Alhamdulillah persahabat yang berkat kekompakan Yang selalu setia Persahabat yang mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Bilar Alhamdulillah sudah nangkring di 9 trending Yuk sama-sama kita buktikan kekompakan kita Mudah-mudahan bisa sampai pucuk The power of Leslar ya Masya Allah ini sih kebanggaan banget berbahagia yang kita dapatkan Alhamdulillah sudah masuk trending 9 dan trending 20 dan berikutnya juga persen kita juga mendapatkan bocoran dan ini info sekaligus bahagia banget nih dari Indosiar yang dari pos kembali oleh Angkur, leslar andes kursiq Alhamdulillah, persahabat kita mendapatkan info bahwa Bunda Lesti Kejora hmm. Ini sudah dipastikan akan menjadi juri dangdut Akademi 5 nanti Aduh, Masya Allah banget ya, Alhamdulillah Bunda Lesti sudah dinobatkan menjadi juri dangdut Akademi 5 Nanti Masya Allah, doakan nih persahabat ya bunda Lesti selalu bisa memberikan penilaian yang lu. Luar biasa Dan pasti persahabat ya kita akan disuguhkan kejutan spesial Dari idola kita ini Kita lihat juga nih Di kalimat komentar banyak sekali Tanggapan dan respon yang diberikan Dari Yatin Nura Ashafa.03 Mengatakan Alhamdulillah Saya bahagia melebihi dapat THR dedek jadi juri Dan kembali begadang Aduh Masya Allah banget ya Alhamdulillah juga nih persahabat ya Kita mendapatkan kabar baik dari Indosiar, Alhamdulillah Bunda Lasik kejuaraan Jadi juri Dangdut Akademi 5 Dan kita lihat juga persahabat Komentar berikutnya diberikan Dari akun di Instagram Insta70 Underscore Leslar Underscore Lovers Underscore Indonesia Mengatakan Masya Allah Tabarok Alhamdulillah Jadi juri DA5 Rezeki Bunda Istri soleha Anak baik Kesayangan Konoha Masya Allah banget ya Alhamdulillah Warga Konoha ini bahagia sekali saat tentunya mendapat kabar bahwa Bunda Lesti menjadi juri dangdut Akademi 5. Ini kejutan ya persahabatnya untuk kita semuanya. Doakan yang terbaik, semoga Lesti selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh baik, dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Kita masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya bersama di hari ini. Jangan kemana-mana total stay tune ya di channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan pastinya kabar-kabar bahagia dan kabar terbaru berikutnya dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian bersama silahkan berkomentar bang minucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.